Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cijiseng Winire. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga dilancarkan dalam segala hal. Amin. Oke, teman-teman, kali ini setelah sekian lama saya nggak bikin konten ya. Terakhir bikin konten di acara acuh-acuhologi kemarin. Dan kali ini kebetulan saya beli barang di marketplace ya ini kayaknya seperti ini jadi ceritanya kemarin tanggal 29 ya saya beli simbal piste di pro ini sekarang kita akan unboxing apa saja isinya nah, sebelum kita unboxing untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Cici Seng -tiena. berapa panjang lebar lagi ya teman-teman? Ini Jimbal Bsteady Pro Triexis ya. Kemarin saya beli di Jipro. Ini saya beli seharga Rp juta 125 ya. Karena saya ada dua pilihan paket, yang pertama paket standar sama paket ekstra. Nah, untuk paket standar sendiri hanya terdiri dari paket standar box, artinya tidak ada tambang. Saya beli yang ekstra ada tambahan seperti bracket kemudian splitter sama eksteremik ya nah, sekarang kita buka ini kondisi paketnya bagus ya tapi dilengkapi pelindung juga dari bubble wrapnya di dalam nah, sekarang kita buka isinya apa saja ini masih di kita hapus sama kardusnya teman-teman ya, ada kardusnya jadi aman, ada bubble wrap juga. tapi hapus bubble wrap jadi aman, dimulai. Ya rasionalnya dari jadi pro ya teman-teman pro kalau kita dapat, ini ada kaos kaosnya kaos fit kaos pro teman-teman bukan fit sexy ya seperti yang di kalau yang di packagingnya sebenarnya kaos fit sexy tapi ini dapatnya kaos fit pro dan ini ada ini tambahnya kerannya. KPL L, L seperti ini, kemudian ada mix eksternal ini tambah mix nya sama splitter ya, splitter untuk yang bunyinya lokin Nah sekarang kita buka kemasannya seperti ini, masih perceiver ya, contohnya seperti ada Sekarang kita buka dulu. nah ini dia barangnya ini catat keringkis ya teman-teman ya lebih sini lebih lebih bagian bawahnya ini keras untuk menghindari benturan dari timbangnya ada bingung sedikit tapi mungkin karena di pengimbas terkena ini ya Oke sekarang kita buka apa saja isi dari paket di Steady Pro nya Nah seperti biasa kita dapat ini kayak amplop isinya panduan pengguna panduan pengguna kemudian ini garansi kartu garansinya kemudian ini ada bracket untuk action cam ya teman-teman ya kita cam dan ini ada tripod sambungan tripodnya nanti di bawahnya dan ada ini kabel kabelnya ada dan ini untuk barangnya seperti ini, ini barangnya teman -teman. nggak terlalu berat nanti coba kita coba ya nanti ya ini yang pro teman-teman B-Steady Pro Dan ini adalah hal yang baru buat saya, jadi masih perlu banyak belajar untuk menggunakan ini. Jadi, cara pakainya seperti apa, kita browsing-browsing aja dulu. Yang penting, paketnya sudah datang dengan selamat, packagingnya rapi, dan juga untuk tambahan lainnya juga sesuai dengan keterangan di deskripsi cuma ini kaosnya dapetnya kaos fitro teman-teman bukan steady ya oke teman-teman segitu dulu unboxing kita kali ini Semoga video ini bermanfaat, untuk teman, -teman yang mau bertanya-tanya mengenai produk ini, bisa tanyakan di kolom komentar, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya, tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat, salam satu asta.